Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Berjumpa kembali di channel YouTube Bapak Ihsan Putera. Oke okay, guys, gimana kabarnya? Alhamdulillah semoga dengan keadaan sehat walafiat well, ya guys. Oke, okay, jadi di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengunyah lagi guys ya. Ada di belakang ya. Itu salah satu penjual es tebu. Terus, jadi dalam satu gerobak itu tuh ada berbagai macam uh, menu guys. Anta, di antaranya itu es tebu, terus. Uh, batagor dan pentol guys. Jadi gimana kenikmatannya ini kita akan mencicipi ya itu. Salah satu pedagang yang ada di depan SD itu guys. Oke okay, guys, jadi tadi udah hampir 5 menitan ya nunggu Pak nya uh, lagi apa? Melayani pembeli. Jadi kita samperin yuk Pak D Oke, okay, assalamualaikum Pak D Oke, mohon izin bikin video Pak D, ya. Yeah, yeah, yeah. Oke, okay. ini menunya apa aja, Ini Di. Kalau menu utamanya stebu. Iya. Oh, menu utama stebu ya. Ah, terus? Terus ada bental bakso, mm -hmm. ada batagor. Oke. Okay. Oh, berarti dalam satu gerobak ini ada tiga Tidak menu ya. Oke. Okay. Bukanya di mana di selain di sini? Di Mangkalnya? Nih. Di depan SD sih. Di depan SD. Oke. Di tubuh Garuda. Oh, di sana ya? Iya. Itu dari jam berapa itu? Jam delapan sampai jam 1 lah. Jam delapan pagi ya? Ada sampai jam siang. Sampai jam 1. Kamu ah. nggak jam dua? Oke. Okay. Saya pesen tiga tiganya di. Oke. Ya, porsinya berapa an 5000-an cuma ya? ya? Oke, kita kita pesan sih pak di. Oke, jadi guys, uh, ini Pak Dinya dengan Pak D siapa Pak Wahidin. Oh Pak di Wahidin ya? ya? Dengan Pak di Wahidin guys. Uh, ini es tebunya, guys. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mungkin penasaran, datang aja di depan SD ya, di Desa Meranti guys. Pokoknya di Desa Meranti. Eh, pukul 8 Dari jam 8 sampai jam 1 siap Pak Dewa Idin guys Yang masih utuh atau yang mau dipotong-potong? Yang masih utuh aja pak Masih utuh aja Ini badakor guys Oh badakor ya guys Jadi bukanya jam 8-an jadi ya emang kalian jam, jam 8 pagi sampai jam 2 lah jam 2 siang jam, sampai jam 2 siang nah, itu dikasih ya, kuah kacang ya sambal kacang ya. kuah kacang guys Wow Tetap. jadi untuk teman-teman yang mungkin penasaran uh, Aksa aja ke Desa Meranti guys ya tempatnya ada di depan SD. Di simpang deh ya? Iya. Simpang SD. Ah itu, simpang SD itu yang ada mobilnya nih di sini. Pentolnya juga? Iya, pentolnya juga. pentalnya juga, di Mana, di Oh, ini guys. Wah, ini ada pentolnya juga, guys. Wah. Ini pentol ayam dia? Iya, pentol ayam. Pentol ayam, namanya menunya cuma dia kecap saus. Oke. Okay, yeah. yeah. Oh, berarti enggak uh, enggak berkuah ya? Oke, okay, enggak berkuah. Pentolnya betul kering, guys. Tapi nanti dikasih ah ini. Kita dicic sau, kasih saus dan dikasih kecap guys. Oke gimana nanti ke nikmatnya kita cicipin nanti guys ya. kami banget tadi guys, ngantri ya nah, Oke, sanaan udah jadi, deh saya icip dulu ya, iya. saya bawa dulu nanti saya. Oke, nah ini udah dapat ya, kita akan cicipin ya. Oke jadi guys kita akan mencicipi ya, ini udah dapat. Menunya ya Ini ada Tiga menu Bisa dilihat wow ada tiga menu guys Wah wow. Nah ini ada tiga menu Ada es tebu Ini info dari Abangnya apa Masnya tadi Mas Wahidin tadi uh, Menu utamanya Ini ya Es tebu ya Ini menu utamanya es tebu Terus Upgrade lagi Atau berinovasi lagi uh, Pentol Jadi nah ini Pentol Dan ini dan... Apa Uh, mempunyai ide Ide upgrade nya Dari es tebu ke pentrol Terus ke apa Batagor ini Batagor ya Batagor Batagor guys Why? Sepertinya nikmat nih guys uh, Batagor nih guys ya. Jadi ini uh, menu baru ya Ini menu baru Menu baru di Pak dewahidin ya Di produknya Pak dewahidin Wahidin Jadi gimana kenikmatannya Dan gimana keseruannya ini Kelezatannya ini Batagor ini kita akan cicipin ya guys jadi untuk teman-teman yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe like dan komen guys ya Mana apa ya ini kita shooting di tengah lapangan guys bayangkan itu di belakang itu ya Pak dia ya. itu lantaran rame kenapa karena ada lagi ada acara ya acara SD ya jadi Pak Adinya mangkal di depan SD guys di depan itu di depan apa namanya Simpang 4 Uh, SD dan Masjid Agung Syuhada Desa Meranti guys. Jadi untuk teman-teman yang mungkin penasaran di mana lokasi Pak ini Mangkal, ini lokasinya ada di Desa Meranti guys. Yuk kita cicipin, apa yang dulu nih. Kita cicipin minumannya dulu ya es dulu. Sedikit. Masalahnya dari tadi saya ngomong terus, jadi ya agak sedikit haus sih. Kita cobain dulu ya. Ini es tebu Pak di Wahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahu maabarikalanafiyumarujukatrahukinadzatkan. Oke, kita Hmm, mantap guys. Manisnya jos. cocok untuk minuman di terik ya waktu di terik-terik ini. Apalagi ini cuacanya sangat lumayan panas ya. Oke, jadi kita akan cicipin uh, pendolnya dulu ya. Kita cicipin pendolnya dulu. Beberapa pendolnya dulu nanti abis itu kita cicipin ini ya Batagor, batagornya pak D. Batagor pak Dewa Hijun guys. Yuk, kita cicipin. Oke kita cicim dulu guys Bismillah Hmm Hmm Hmm Hmm Hmm ini pentolnya enggak berkuah ya, Guys. Tapi nikmat, Guys. Rasa kenyal terus rasa apa namanya? Ayamnya nih masih ada gitu loh. Dan masih ada sedikit tulang-tulangnya yang belum hancur, Guys. Jadi ya wih, kira mantap Guys. Kita makan lagi. Dan untuk sambalnya atau atau mungkin untuk Jauhnya, jauhnya, eh, eh, ini kalau lebih pedas lagi, lebih mantap, guys. Ini kan eh, padanya juaranya di depan SD, jadi kan yang beli anak-anak, jadi nggak pedas, nggak pedas. Hmm, Baiknya, ya, dari 5000 kita dapat banyak ini ya, nih, ini, ini 5000 guys. Porsi 5000 guys. ini bahkan kenyang, guys. Murah meriah dan kenyang. Oke jadi mohon maaf ya guys kalau misalnya gambarnya kurang jelas misalnya kita saya di tengah-tengah lapangan ini dan di bawah pohon satu pohon sih ini demi konten ya guys mohon maaf ya kalau misalnya gambarnya kurang bagus atau kurang kurang memuaskan oke kita kita coba... sekali oh, ini batagornya Pak ya ini yang belum di hmm bu oh, ini soal bumbunya terasa pedasnya guys. Hmm. ini yang belum dipotong-potong ya tadi kan ada request yang udah dipotong sama yang belum ini saya beli yang belum dipotong guys jadi ya gede-gede sih kita cicipin ya guys hmm. krupnya guys Bo, gila Perpaduan antara kerupuk dan dikasih bumbu sambal kacang ya. Bu, ini makan satu aja udah mantap guys. Lagi makan banyak nih, kenyang pasti kenyang nih guys. Oke, kita aduk dulu, aduk dulu. Oke, nah ini, ini udah tercampur sama aja. Nah, ini dikasih untuk konsepnya guys, untuk konsepnya ini uh, apa namanya? Ini batagor ya, batagor. Terus dikasih apa namanya, uh, selimut-selimut itu ya, bukan selimut tetangga lo ya. Tapi apa selimut kayak tepung ya, tepung krispinya itu. Bisa dilihat hmm. ya. Hmm, itu ya. Viewnya di belakang lupa Pak Dia, yang jualannya. Untuk teman-teman yang suka dengan konten ini, silahkan like, comment, dan subscribe. Kita minum guys. Alhamdulillah, Pak d -nya sangat ramai tadi. guys Tadi uh, saya waktu opening dan mau nyamperin Pak D-nya, uh, Pak D-nya sangat ramai dan sibuk uh, melayani itu ya, melayani pembeli ya. Hampir sekitar 5 menitan tadi nungguin Pak D-nya, luar biasa memang. Semangat Pak D-terus. Jadi untuk teman-teman yang mungkin penasaran dan mungkin ingin nyobain jajanan jajanan pinggir jalan dan jajan jajanan-jajanan yang ada di desa, meranti ya silakan aja langsung datang di desa meranti pak dewa hitin es tebu menu utamanya yaitu es tebu dan berinovasi lagi ke pentol ya tadi bisa dilihat pentol dan berinovasi lagi ke ini batagor batagor tadi ini jadi dalam satu grup bak itu tuh ada tiga menu ya mantap keren nih sukses oke okay, jadi guys mungkin vlog dan konten video review jajaran pinggir jalan kali ini yang ada di desa Maranti ya ini cukup ini dulu ya guys saya akan menghabisin keduanya ini ketiganya sama es Wow ini bakalan saya habisin ini dulu ya ini rekomendasi banget untuk kontrolnya saya suka kontrolnya terus jadi untuk teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe video-video saya ya dan channel saya jangan lupa like comment dan subscribe dan Nantikan video-video selanjutnya, guys. Deh, terima kasih udah ya. boleh izin tadi. Ya, sama-sama. Mantap pokoknya. Oh, ya Mas, okay. yes. materi sangat. Oke. Okay. Ya, bisa kembali. Materi sudah, okay. saya istir. Kasih pak ya. ya. Oke. Okay. Tak izin tak upload pak ya? ya. Izin tak upload YouTube. Oke. Okay. Okay. sip Kasih pak ya. ya. yuk Jadi, guys, uh, itu tadi Mas uh, Wahidin ya, salah satu. Uh, penjual ya penjual es tebu yang ada di desa meranti guys sukses terus UMKM desa meranti dan desa-desa lainnya itu ada mamang es somai mamang Mama es somai tuh <laughs> <laughs> oke okay, jadi guys uh, uh, mungkin cukup ini ya video vlog jajanan pinggir jalan kali ini jangan lupa yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe, like, dan komen nantikan di video-video selanjutnya Salam sukses untuk UMKM dimanapun. Oke, salam ya. Mulia, mulia, mantap. See you next video.